eng, uh eng, -huh. uh -huh. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs> Satu. Satu, Satu. Oh, gitu. Rampau. Rampau. Rampau. Kami dari Polresta Banyuwangi mengucapkan juga terima kasih atas kepercayaan masyarakat Terhadap Polresta Banyuwangi, semoga kepercayaan yang tetap dijaga dan dipelihara Sehingga menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan yang terbaik Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Rampau. Hey, hey, hey. ngomongnya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih banyak Terima kasih kepada keluarga Palesta, Palesta Kasih dengan dengan saya, dengan, dengan terima kasih dengan, dengan, dengan dan menemukan <tangan> sejarah motor <tuk> saya benar-benar saya terima kasih bagaimana <tuk tangan> Pak Dang godak-godak kata pula apa